Assalamualaikum sobat youtube, masih bersama saya Go Zaire tentunya dan yang ingin kita review kali ini ialah sebuah brand dari Waltz yaitu Waltz Ayu Springle ini adalah salah satu brand lokal ya khususnya dari Bandung dan juga memiliki harga cuma 100 ribuan aja makanya ini jadi daya tarik saya untuk membeli produknya ini so guys langsung aja kita mulai videonya and yo, let's you guys Oke, okay, jadi kita mulai dari bentuk packagingnya terlebih dahulu, di tampilan atas terlihat dos dengan dominan warna biru, serta ada tulisan waltz yang cukup besar, dan juga ada aksen warna-warni di hiasan packagingnya ini. Lanjut, untuk di bagian belakangnya terdapat website toko, lalu untuk di bagian samping terdapat sebuah lubang, dan sepertinya ini kotaknya bisa untuk tempat celengan juga ya guys, karena ada keterangan save your money here. Dan di bagian depan terdapat sebuah magnet untuk alat buka tutup di packagingnya ini. Hmm, dari packagingnya aja udah niat banget ya guys, karena ini lumayan tebal. Oke, jadi kita lihat ada apa aja sih isi di dalam paketnya ini. Untuk yang pertama kita mendapatkan satu buah stiker bertuliskan Wolf, bentuknya sama seperti model sampul packagingnya tadi ya. Dan selanjutnya kita mendapatkan satu buah kartu cepat terima kasih. Lalu yang terakhir inilah dia bentuk dari dompetnya ini guys. Saya pilih yang warna biru ya. Untuk soal warnanya sendiri, Watch Ayo Sprinkle ini memiliki dua jenis warna, yaitu hitam dan biru. Untuk modelnya sendiri cukup unik ya, karena ada motif-motif seperti garis-garis kecil, lalu ada logo Waltz di bagian bawahnya. Untuk teksturnya sendiri sih cukup halus ya, jahitannya juga cukup rapi, dan yang jelas mudah untuk dibawa kemana-mana. Lalu saat kita buka terdapat sebuah slot foto yang lumayan menonjol juga di bagian depan sendiri dan juga terdapat 11 slot tambahan untuk tempat kartunya yaitu tiga bagian di sebelah kiri atas, tiga di kiri bawah, lalu tiga di sebelah kanan dan juga dua di bagian samping kiri dan kanannya. Sementara ada dua buah kantong untuk tempat penyimpanan uang. Ih, keren nih. Kesimpulan saya, dengan harganya yang terjangkau yang cuma 100 ribuan, serta memiliki tampilan yang premium, Walsh Aeo Sprinkle ini bisa jadi referensi kalian bila ingin mencari boken untuk kebutuhan sehari-hari. Link pembelian saya taruh di deskripsi video, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.